Di video kali ini aku pengen share ke kalian Aku lagi masak bihun goreng teman-teman Ini bihun goreng spesial Rasanya mirip banget sama yang di resto-resto itu loh Padahal ini bahannya simple banget Bumbunya juga simple Pasti kalian juga bisa Yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Bahan utamanya, aku pakai dua keping bihun jagung. Ini jadinya udah banyak banget, teman-teman. Untuk sayuran pelengkapnya, aku pakai daun bawang, ada wortel, kubis, kemudian untuk bumbu ada bawang merah, bawang putih. Aku juga pakai cabai yang utuh. Kemudian, ini ada garam, merica, kaldu bubuk, gula aren. Aku juga tambahkan nanti kecap. Ini kecapnya aku pakai dua sendok makan. Proteinnya aku pakai hati, kemudian ada ayam, sur sama satu butir telur ya. Hati sama ayamnya ini udah aku rebus. Pertama-tama, ini bihunnya kita siram sama air yang mendidih ya, teman-teman. Ini kita biarkan nanti sampai dia itu mengembang kemudian untuk bawang putih ini aku potong-potong ya teman-teman kalian kalau mau pakai blender atau di juga bisa bawang merahnya juga aku potong-potong untuk wortelnya aku mau potong korek api ya teman-teman biar nanti wortelnya itu lebih cepat matang gitu Untuk daun bawang, aku potong agak panjang, agak besar-besar Karena aku nggak pakai sawit, teman-teman Jadi biar ada hijau-hijaunya Kemudian untuk bihunnya, ini udah mengembang Aku langsung tambahkan garam, penyedap, merica, gula, kecap Ini aku aduk dulu Biar nanti pas kita goreng itu lebih cepat Dan ini tuh udah meresap dulu ah. pertama-tama bawang merah bawang putih ini kita goreng duluan ya ini kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya ini tercium harum ya teman-teman kemudian aku tambahkan satu putih telur ini aku ork-arik ya lanjut lagi kita tambahkan hati sama ayam suir hati sama ayam suwir ini sebelumnya udah aku rebus ya teman-teman kemudian kita tambahkan wortel. oh iya buat teman-teman yang udah subscribe terima kasih banget ya itu berarti banget buat aku teman-teman biar aku lebih semangat upload videonya tiap hari ya ini aku lanjut tambahkan kubis atau kol kita oseng-oseng bentar kemudian aku tambahkan cabai rawit ini aku cabai rawitnya utuh ya teman-teman soalnya anakku masih kecil nggak bisa makan pedes dan kalau suami mau makan ini tinggal makan sama cabenya gitu kemudian kita masukkan bihunnya ini bihunnya udah berasa ya karena kita tadi udah ngasih bumbunya ini tinggal kita ratakan aja kita aduk-aduk Oh ya, saat masak ini kita pakai api yang paling besar ya, teman-teman. Jadi nanti ada bau-bau khasnya mie goreng gitu. Kemudian aku tambahkan daun bawang. Ini kayak pas sudah mau matang gitu ya, teman-teman. Di -teman. terakhir-terakhir. Jangan lupa ini kita incipi dulu teman-teman. Kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian ya. Ini dia hasilnya bihun goreng spesial. Ini ada topping hati ampela, kemudian ada ayam suwir sama telur. Ini enak banget teman-teman. Insya Allah nggak bikin kapok bikin ini. Pengen nambah terus-nambah terus. Rasanya mirip yang di resto-resto itu loh. Bahannya simple. Caranya juga mudah. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai.